Nah, kamu begini di belakang ada yang wow oh, yeah. Kan gitu cakep? Iya, lo sepatut di gileng Eh, rapat poong gileng mana ya? Nah. <laughs> Iklan banget ya? <laughs> <laughs> iya loh Apa nak? Padahal gak disponsor, sponsor Aduh, gaya banget sih Orang Youtube-boot gitu? gak order Youtube-boot? <laughs> Youtube-boot gak order Sebenernya aku gak sponsor Hai mbak sis dan mas gue Hari ini kita mau makan KFC Geprek <laughs> Biasa kulineran Talk home tapi taste of asia ini dia ini dia dan ada tambahan paru pedes sama apa ya ini? Cenengnya. kemangi yang udah layu coba <laughs> tempenya terus aku e, punya tempe halo, halo. langsung kita Kasih Itu tempe Tempe terenak sesuai dia Masa Tidak. Se -tidak. Nah ini dia kembali lagi Makan-makan Alam banget Ini paru hmm ini gue mau bilang apa ya? Enak Enak paruh ya? Enak Sambelnya Oh, Enak banget parunya Ini ngepas ini sambelnya enak banget Enggak kepedesan ya Ya yeah. hmm. hmm. Rasional ini <laughs> <laughs> Sambel <laughs> rasional Kemarin hmm. sambel killing me softly hmm. Yang ini kayak Sudah digeprek <sighs> Kok ya wes pedes ya Hmm, hmm. pakai kemangi. Kemanginya masih wangi, kok. Hmm. Jadi, ini kemangi yang sudah disimpan, walaupun udah hitam gitu, hmm. tapi kita tetap makan karena ya, barang langka sih. Hmm, barang langka, bang. Biasanya nanti nanti dulu di Indonesia tuh, kayak anti gitu. Makanan yang udah masuk iya. kulkas, nggak mau, maunya makanan baru. Iya, yang fresh. Tapi kamu makan blenderang gak? Apa tuh? Blenderang itu kayak sayur kemarin itu loh. Biasanya itu uh, sayur nangka hmm. atau terong sama hmm. apa namanya? Kacang panjang. Enggak. Yang di santen itu sayur kemarin itu. Huh? semakin kemarin, semakin kemarin. Iya sih. Hmm. Mamaku tuh yang sukanya yang, halo mama. <laughs> Normalnya nah, induin Ya? Hmm. Ini apa namanya? Paru. Oh. Wah kamu nggak pernah makan paru. Wah, mana tuh? Kalau hmm. padang makan yang keras itu ya kak. Kalau padang dia kering, digoreng. Aduh ya ampun. Maaf ya, ada luka kerja. <laughs> Tompel. Nih, yang di Stockholm kalau mau pesen paru bisa langsung hubungi nomor di bawah. <laughs> hmm. Terus, tetap dong orang Indonesia hmm. ini, youtuber-youtuber <gir> YouTuber gak terkenal, <gir> <gir> youtuber YouTube gak kondang yang satu Ini yang <gir> hmm. orang indonesia, kehidupan, yang penuh dengan tempe. Ini yang tempe dengan kehidupan, yang penuh dengan Ini yang penuh dengan kehidupan. Ini yang Ini kalau dimakan enggak seret di tenggorokan. Jadi ini gak seret di tenggorokan. Oh, luar biasa nih reviewnya nya <laughs> Dibayar berapa nih? Hmm. Di yang sebelah sana oh. sama, -sama. Okay. Ah. Oh. Ini enggak ada yang pakai gelas ya? <laughs> enggak ingat minum kok kayak. Kayak Umar ini hmm, ya. Iya. Yang nih. E, cowok ya? Cowok, cowok lagi. Hmm. hmm banyak kan sekalian kita cowok ya mm -mm. temanku yang di Jakarta dia oh apa IVF di RS Bunda Tokcer live loh IVF-nya mm. sebulan langsung hamil mm. hmm. tapi mm. mungkin tergantung kegembelan badan masing-masing ya ada yang suka ada yang tidak iya bari, ya. di sini gratis tiga kali ya IVF nah, mm. tiga kali apa? Oh. Kalau suamiku tuh bingung, aku tuh kalau makan nasi di penyek-penyek gini loh. Aku juga dilihatin. Nyampur -nyampur. Langsungnya suami tapi, bingung enggak? Tapi nyambutnya itu banyak gitu ya. Nyamburnya yang ya yang pinggir-pinggir dulu. Iya. <laughs> yang di pinggir gini. Terus pasti diliatin. ngapain sih itu. <laughs> tapi sebenarnya kalau anu itu gak, buat, gak boleh, diet. Hmm. dan juga nggak boleh kalau makan karbo, proteinnya aku banyak susu oh, Aku nggak pernah pernah loh doain keju ya. Hmm. Kemarin tuh awal-awal minggu dua minggu main kan bau banget kan, semua tuh bau. Hmm. Tapi aku emang nggak pernah muntah, Emang sebelum hamil tuh enggak pernah. Emang orang jarang muntah, muntah hmm. sekali hmm. untuk karena minum banyak banget di jackpotku. Hmm. <laughs> Tapi itu udah lama. Hmm. Tapi di di buku-buku yang beda aku oh, aku oh. dulu kasih yang dari sini tuh. Ada satu halaman tuh yang jelasin uh, beberapa ciri-ciri orang idam atau orang-orang yang hamil itu ya biasanya up, makanan yang mereka gak suka. Sebelumnya jadi suka lah. Petual -petual. Ini tuh kayak aku udah banget, Sekarang hmm. tengah susu minum jadi banyak banget. Ini teteknya udah gitu begini banget. Iya ini banget. banget. sakit banget nih. Ngomongin tetek. <tuk> Gue <tuk> duit 100 juta langsung pecah. <tuk> siap-siap, ganti siap. PH, enggak, enggak ada yang bisa kepake semuanya Takut, ya? ah. hmm, terus, kok habis lahirnya ya, pak waktu pertama kali pompa itu susu 3 kali lipat gede aku kalau jeratannya sampai berasa, nah, kalau oh, kita jerat tangannya kan kena gini gini ya Sangat ini loh, yang kan ganjel susunya melebarin dulu, <laughs> kita jelang gini Wah, aku nggak sampai. <gulau> <gulau> aku susunya produksinya dikit, tapi susunya. Susiranu berhenti, udah apa bengkak nggak? Enggak. cuman pokoknya 24 jam baru keisi seratus ml. puluh mililiter. Ya ampun, dikit banget emang ya aku susunya. Tapi biolium dari kecil dia ngasukannya surut itu. Hmm. Oh. Dia pengertian dong. Ya. Hmm. Tapi aku kayaknya udah maknya aja yang males juga, jadi. Nangis, hmm. lep. Nangis, lep gitu sambil tidur maknya. <guluh> Akhirnya jadi kebiasaan. Terus dia minum apa? Malam sekarang. Oh, sekarang minum Naphilin. Dia seringnya tuh cuma satu macam tidur malam ya. Nyes sama sempar. Mm. di Indo 10 macam. susu. Tahu kok pula Mika enggak suka susu Indo. cantik, cantik Dandan terus. Sudah juga mah. Oh, gue sebelum hamil gue kagak berat anda bom, <gülüyor> <Dan>, <gülüyor> orang-orang hormonnya naik kan Rambut jadi bagus Aku oh, bagus, rambutku gue ga gak rontok Kau pasti happy kalau kandungnya Tapi ini aku cerawatan gitu ya. loh ini iya, Aku biasanya seperti ini rambut。Oh, Tapi rambut tuh tuh aduh Gak tau kemana nih waktu dicek dia bilang Kalau so dia bilang normal <gabas> normal, Tapi gak bisa aja berubah kan Terus Berubah kan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 KFC. Oh, mitainannya duitnya sekarang enggak bisa. Iya, habis betulnya. Bisa apa? Oh, bisa. Hmm. Cuma bayar ruangan tok, Itu bayar ruangan hmm. kamu minggu, hmm. cuma 300 ribuan bayar. Murah oh. Itu kamu ya, hmm. kamu yang bayar ruangan, terus kamu nanti kalau klaim uh, ke asuransi, kamu dapat duitmu. Heeh. Hmm. Hmm -mm. Dibayar kalau nggak salah dua lima puluh per hari sebaiknya sih bisa tuh dengar informasinya di. buat ibu-ibu yang Makan, lagi hamil apa di Sweden ya operasi kemarin itu dapat tapi itu yang bukan grafis corecting ini remakan kalau grafis corecting nggak dapat kemarin dia nginep sepuluh hari cito dua emika eh, dua minggu hmm. grafis corecting itu kita bayar berapa per bulan Engga, per Kali. enggak nggak per bulan sekali oh gitu. kalau nggak salah 2.000 apa? aku iya sekitar gitu. 1.000 apa 2.000? 1.800, 2.000an hmm. ya, kalau ada apa-apa nanti kami. banget hmm. anak ada apa-apa, kita dapat kita ada apa-apa, kita dapat hmm. Hmm. manisnya <guluh> kalau mis usia kan 9 bulan kalau anaknya belum lahir-lahir tetap ditunggu sampai 10 bulan <guluh> empat 40 mm. pokoknya minggu 40. puluh hmm. oh, bulan belum di sini. dulu 10 bulan. 8 bulan masih keluar sampai ya. Uh, restoran Vietnam rumah dulu itu. Oh, keluar di sini udah, 8, udah 9 bulan katanya. Gitu. <tuk> belum bro, jok, tapi berat banget. Aku boleh berat. Hmm. tapi iparku itu sampai H-1 bukan sih sampai hari H dia ngelahirin paginya masih nge-gym mantep hmm. banget iya hmm. gak bisa aku pun juga gak bisa aku sampai sekarang masih masih gak kuat loh enggak sih cuman aku kan juga sesar yang planning, kan? mm -hmm. Hmm, itu aja hampir sekarang belum kembali tenaganya mm. dan kalau abis eser itu butuh setahun untuk ini ya di Capri benar-benar normal oh ya nah malam hmm. hmm. aja masih berasa kok ya hmm. jahitannya ya aku dulu hmm. pakai itu barang itu kakek tape nya itu hmm? itu sampai mika umur berapa dua tahunan hmm? kamu takut soalnya ada bekas di kanan disuruh bilangnya kalau pernah kayak suster yang estetika gitu bilangnya hmm? pakai tape teman biar gak ada bekas hmm. apa mau waktu dicek dia bilang, ini kenapa ada bekas operasi? Kan aku khusus guntung, Oh ya, ditanya kalau sama mereka jaringan Panjang jaringan. bekasnya segini kan hmm. Saya bilang, kenapa lo nggak pakai yang tiga tusuk gitu? Dia bilang, oh, Indonesia. Ya pas jaman aku, aku kan <laughs> udah waktu masih kecil, kecil <laughs> Operasinya masih kecil Iya, ngeselin. Jadi abis dua minggu setelah itu, hmm. baru dia keluar teknologi yang begitu ya hmm. Kalau begitu, aku juga mau yang begini Sekarang memang jelek banget nih, nggak ada bekasnya nggak hmm. Di Indom, masih dijahit. di sini ada plus. Dan aku udah kasih jatah kalau mau test Oh, aku mau belajar maksimal 4 kali dikasih jatuh hmm, gak okay, nah, 4 kali oh okay, gak, satu aja udah <laughs> mm. aku juga melahirkan itu gak ada kakoknya tapi kalau orang sunat mm. itu sekali lo menurutnya kakok memang prosesnya gitu. kita -gitu dari awal hamil, sampai lahiran, siapa? sampai setelah lahiran itu menyakitkan selama setahun setengah, ya dua tahun itu penyakitkan mm. prosesnya tapi mm. kan dia, it's worth it iya, Apalagi nanti kalau anaknya udah nendang-nendang, kampas -nendang, hmm. ya, kangen banget Iya Kangen banget gerak itu. Mm -hmm. mm -hmm. oh, ya? itu bulan keberapa? Itu biasanya lima Maklumnya Kalau kehamilan pertama biasanya agak lambat, aku dulu ngerasain yeah. tujuh Mita -mita. bulan Kalau kehamilan kedua, bulan sudah bisa mm -hmm. Iya mm -hmm. ya, katanya mm -hmm. gitu hmm. Karena mungkin kalau lebih, ingat, ya. lebih Oh, coining ini kamu, sih oh. seneng nih boy lo mm. coining ini <laughs> kan dia bilang belum boleh nggak tahu katanya dia nggak oh, kelihatan, iya satu nggak kelihatan karena masih kecil terus dia -gitu dia bilang karena lu hamil pertama mm -hmm. tapi aku disuruh tes darah minggu, minggu depan buat karena yang aku sakti dari Indonesia, kan Indonesia ya, ya, ya tapi Posisinya lima 5 minggu udah bisa di USG. Ah, okay. Iya. santi orang Indonesia Yang penting <laughs> yang penting yang penting hepeng. Iya. Di induk yang paling fisik USG. Fisik USG ini. Oh. Hmm. Disindu itu USG sangat dihindari kalau kameranya normal. Soalnya sinar dari kalau uh, nempusin apa? Ya, sinarnya bagus untuk bayi. Panas. Begitu. janin panas tuh. Janin dengerin Iya, aku hmm. dapat lima kali. Hmm. Karena ada masalah itu. Hmm. Ngecek oh ini aja Plasenta <laughs> Plasenta tiga hmm. Aku dapat tiga programnya. empat Tiga, hmm. empat gara geraknya satunya itu gare gak, gak gerak sehari yang Terus aku lari ke... Ya, panik. Pasti ya. panik Aku dulu hmm. pendarahan si cito pendarahan terus kan? Aku gak enggak gerak apa enggak hmm. Hmm. tapi bayinya masih masih yang, ngomong yang ngomong. Itu, blok ya? mm -mm. itu dia ya pelajaran kehamilan walaupun nggak kelihatan muka-mukanya muka tapi dengerin ya, <laughs> ya <laughs> <laughs> sambil makan <laughs> <laughs> ya begitu jadi tolong diingat sambil makan kita ngomongin soal janin oh, ya. oke okay. terima kasih sudah nonton sampai jumpa di video berikutnya dong. udah oh, mana itunya stay one Hai rumah Ya aku buang lah aku bilang, itu kan bekas pipi gua Itu ada duragan bakso ini duragan eh, sabun Itu duragan sabun